Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak sali dan salihah Yuk kita simak video Tentang perilaku terpuji Hormat dan patuh kepada orang tua Oleh Nusa dan Rara ya. Selesai Selesai Jangan lupa doa dulu. Oh iya, iya. Lupa doa. Bisni. Ii, gue ada. sini, gue. Di sini, keli. Gak ada. Hmm. sini pasti. Gue hmm. gak ada. sini pasti ada.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 itu kalau lagi nggak ada umat kita bisa nonton TV sepuasnya <laughs> apalagi Rara makan terus. <laughs> Uma, mana, remot, mana? Mana? Aduh, beresin? Rara, beresin, ra, cepet, beresin, ra, beresin. Uh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Tante Dewi. Hmm. Bukannya tadi tante sama Uma, Umahnya mana? Hmm, begini nih, um, hmm? Nusa, Rara hmm. sini deh sebentar, tante mau ngomong nih. Ya. Kenapa Apa tante? Jadi, betul tadi tante sama Uma ke rumah sakit. Hmm -hmm. Lalu Uma ketemu sama dokter, diperiksa dan dokter mengatakan kalau Uma sakit. Alhamdulillah sih. <tuk> Uma.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 Nusa sama Rara paling suka sarapan sama roti telur, hmm, enak banget. <Sanak> Kayaknya nggak ada roti telur saya enak buatan Uma. <Sanak> gak ada PR yang sulit kalau Uma yang bantuin belajarnya. Rasanya Nusa sama Rara Kayak punya guru pribadi. Ini kan kemarin udah dibenerin. ini gimana hmm. sih? Kenapa masih salah ya? Tante Dewi, hmm. ini ada soal susah banget. Bantuin ajarin Nusa salah. ya? Eh maaf Nusa, kenapa? Aduh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 perempuan pari sabar menurut Nusa Ya yeah, Uma <guluh> apalagi kalau udah ngadepin rengekannya Rara Masya Allah Uma sabar banget <tuh> <tuh> hmm, itu Bang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 Ini ceritanya, oleh suatu hari Orang yang tidak terkenal di bumi Tapi terkenal di langit Wah Tamat <tuh> deh <tuh> Gimana Sudah tidur Alhamdulillah Akhirnya, Musa berhasil baca dongeng untuk Rara, sebelum tidur Nusa baru ngerti Kalau jadi Uma itu, gak gampang Kebayang, Uma pasti capek banget. Eh, Uma selalu ada 24 jam buat Nusa, buat Rara, buat Abah. Huh, Sedikitpun sedikit pun Uma nggak pernah ngeluh. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nusa gak akan pernah bisa balas kebaikan dan kasih sayang Uma. Nusa cuma punya doa untuk Uma, Abah, Rara, supaya kita semua dikumpulkan lagi di surga-Nya Allah. ada kemah aduh uh, uh, uh, uh, uh, uh. Huh? pagi salju dewi eh, tante dewi sini tante ya, sarapan dulu hey. kalau sudah buatin roti telur mau pernah bilang kan kalau nusa itu harus mandiri jadi nggak boleh bergantung sama orang lain nah sekarang Nusa udah bisa bikin roti telur Nggak pagi gosong lagi Iya, walaupun nggak seenak buatan Uma sih <laughs> Makanya Uma cepet sembuh dong Biar bisa bikin roti telur yang enak lagi Eh, tapi sekarang Nusa juga bangunnya lebih pagi. Udah gitu, Nusa juga rapiin tempat tidur sendiri Uma pokoknya umma nggak usah khawatir deh masya allah pinter ya anak umma <tik> <tik> makasih ya sayang udah jadi anak hebat buat umma abah dan rara umma seneng banget dengernya. anak umma udah mandiri rara juga mandiri <tik> Ini aku taruh di sini Madi ya Kalau sendiri. ada yang mau minum ya Oke baju sendiri Terus Ipilter. Harapan sendiri hmm? Tidur sendiri Apakah kau kenal dirinya Yang setiap hari ikhlas bekerja Apakah kau tahu bahwa Ayah Pernah kenal lelah? Apakah kau kenal dirinya yang setiap detik selalu menjaga? Apakah kau tahu bahwa ibu tak pernah kenal letih? Doaku selalu... Sebagai anak solih dan solihah, berbakti kepada orang tua sudah menjadi hal yang wajib Hal ini juga sudah diperintahkan dalam Al-Quran dan Hadis Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah dengan memperhatikan akhlak kita kepada orang tua Seperti mengucapkan salam, berbicara yang sopan kepada orang tua, mendengarkan saat orang tua berbicara Kemudian tidak mudah merasa lelah ketika orang tua meminta bantuan. Baik kepada anak soli dan solihah hari ini bu guru ada challenge yaitu berbakti kepada orang tua. Jadi silakan anak solihah memperhatikan adab ketika berinteraksi dengan orang tua ya dan silakan bertanya kepada orang tua masing-masing hal apa yang ingin orang tua. Minta bantuan kepada kita Nah, jangan lupa untuk membantu orang tua dengan penuh semangat ya Dan juga ikhlas Baik, Bu Indri mohon maaf jika ada kesalahan Bu Indri akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh